tenang banget ya temen-temen. Dan di sini ada terusik tenang. Ini sayang banget kalau gini ya. Oke teman-teman Jadi kali ini di Mas Sensei mau main plan versus zombie ya. Jadi, nanti Sensei mau ngeliatin untuk strategi apa aja yang Sensei keluarkan di sini ya, yang dimainin. Dan juga, ini acaranya ya, nemenin bobo lah kalian. Pasti yang lain juga udah pada pro ya. Dan di sini ya, have fun aja ya, teman-teman. Kita langsung aja di sini, seperti biasa. Ini dari level 1 sebenarnya, ini cuman ini aja ya. Tutorial oke. Okay. Ini adalah tutorial pertama ya teman-teman, stake pertama paling mudah. Oke, di sini kita ada si Chang Ijo, langsung aja Chang Ijo. Diaktifkan Chang Ijo, kartu Chang Ijo. Langsung di sini matahari kita ambil, jangan lupa. Karena di sini butuh matahari. Oke, langsung Chang Ijo. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah main silahkan bisa main dengan emulator bluestack atau untuk Plan versus zombie ini bisa yang offline nya juga tinggal download di internet ya teman-teman kecuali kalau Plan versus zombie 2 itu harus pakai bluestack di sini sensei pakai bluestack ya teman-teman Oke diaktifkan kacang hijau udah tiga Ya lupa lagi untuk ngatur waktunya ya. Biar kanannya enggak terlalu lama juga di sini. Oke. Untuk yang stake pertama ini paling gampang ya. Di sini harusnya dapatnya yang ini, tanaman matahari. Oke, langsung lanjut ke level 2. Di sini kita akan dapet tanaman cherry ya, teman-teman kita restart dulu di sini karena udah main tadi buat coba-coba buat nyoba-nyoba ini rekaman oke okay, kita langsung aja di sini matahari tiap main blend person jomi pasti butuh bunga matahari kalau dalam bahasa sundanya itu panon poe ya panon itu mata hari itu poe jadi panon poe Oke, okay, kita aktifkan si panon point. Sini, matahari makin gede. Oke, okay, kita aktifkan terus, dan zombie udah mulai ada. Oke, okay, kita aktifkan cang ijo. Oke. Okay di sini kalau sensei kalau main versus plan versus zombie suka pakai dua baris untuk si matahari ya teman-teman dan di sini strateginya santai strateginya santai aja gitu oke okay. sini masih gampang baru tiga line ya eh jangan salah oke okay. Di sini nya juga masih gampang ya, teman-teman. Langsung aja di sini matahari langsung diaktifkan si Cang Ijo. Cang Ijo. Oke, ini makin banyak. Kita langsung aja Cang Ijo, kita aktifkan para Cang Ijo. Di sini karena mataharinya banyak ya, teman-teman. Jadi kita bisa lebih cepat. Oke ini adalah strategi santui dari Dimas Sensei ya teman-teman Langsung aja Oke para Changizo langsung aktif Jangan lupa lihat waktu Oh baru 2 menit 30 detik nah, Jangan lupa ini rekaman setengah jam aja Karena nanti pasti diedit edit juga Berarti hasilnya setengah jam ini pasti lebih lebih dari setengah jam oke okay. kita langsung aja teman-teman ini zombinya masih gampang Nah ini strategi yang sen saya mainin ya teman-teman oke okay, kita dapat buah ceri dan di sini buah ceri 150 matahari ini buat meledakkannya blow up Meledakan area oke okay. Dan yang ini langsung buat dapat kentang kecil si kentang. Dan udah ada zombie yang pakai topi. Oke langsung aktifkan matahari si bunga panon poe Oke langsung aja. Jangan lupa di sini sensei pakainya dua baris kalau sensei ya. Biasanya sih kalau misalkan yang pemula kadang-kadang cuman bikin satu baris dulu juga sensei gitu. Oke okay, kita santuy aja. Oke. Okay. Oke okay, ini udah. Ya salah kok di sini sih ya udah deh, nggak apa-apa. Kita langsung aja. Matahari, ayo kemon tenang aja ini mati kok. Oke okay, terus lanjut dan di sini kita tambah lagi si mataharinya. Ini salah penempatan ya harusnya di sini matahari semua. Ini salah klik ya udahlah nggak apa-apa. Oke okay, langsung aja ya. Ah di sini aja deh kalian biar pelindung sekalian deh. Oke, okay. udah mantap. Di sini udah dua baris ya. Kalau main versus zombie ya santai aja ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan kalian udah ke plan versus zombie yang kedua. Di sini banyak evo nya Tapi kalau misalkan yang ini belum keliling dunia ya, masih di rumah. Oke, okay, ini tambahkan secang ijo. Oke, okay, terus kita tambahin kalau masih kurang tambahin lagi aja biar cepet matinya Oke okay, di sini Chang Ijo terus berjuang. aktifkan kartu Chang Ijo Oke okay. langsung Oke okay, ini sampai stick berapa nanti Chang Ijo kita aktifkan terus fungsi dari sini ini asli ya, cerit meledakan. Nah ini fungsinya. Biar pada tahu juga mungkin yang belum tahu. Dan ya, mungkin di sini banyaknya udah pada pro kali ya. Oke, kita namatin dulu plan versus zombie satunya. Sekalian nemenin bobo kalian ya teman-teman. Mudah-mudahan strateginya menginspirasi lah. Karena di sini Sensei kalau main ini santuy aja gitu. Strateginya santuy Oke okay, kita langsung tambah Tambah terus aja Oke okay, kita tambah terus cang ijo Cang ijo terus melanjut Nah sini nanti kita bakal dapet Cikentang Nah itu sangat berguna banget Oke okay, kita udah dapet Cikentang Kentang kecil ada bapaknya yang gede. Ini apa? Oke, walnut kacang. Oh, kacang ya udah, tapi saya sukanya kentang. Ini apa ini? Level 4. Oke, langsung cekidot aja. Dan di sini oh belum ada si ember ya, ember kaleng. Dan di sini lainnya udah 5. Oke, seperti biasa. Di sini kita tambah-tambah buat mataharinya Oke, langsung lanjut. Tambah terus mataharinya, tambah lagi langsung. Oke, udah datang zombienya di bawah. Tenang aja ya, teman-teman. Oke, tambah dulu. Oke, tambah terus. Oke, santai aja ya, teman-teman. Ini mati kok. Oke kita tambah lagi. Oke. Jangan lupa mataharinya. Di sini masih belum beres ya. Oke terus tambah. Oke di sini udah ada. Tinggal nambahin matahari lagi. bunga matahari. Oke. Langsung. Kita... Eh lupa kan. Harusnya ini dulu matahari dulu nih ya salah kan udah matahari dulu kita tambah tambahin bagian bawah belum ternyata di sini kalau misalkan kentang ya nah biasanya sensei bikinnya di situ nah baru tambahin oke okay. di sini jadi pengorbanan ini uh, dimakan buat makanan zombie oke okay, matahari kita terus ambil kita pakai lain kedua ya Dua lain Untuk si panon poe atau matahari Bunga matahari Oke okay, ini butuh bantuan Karena agak kuat ya teman-teman Kalau yang pakai topi Oke okay. Oke okay, kita tambahkan kacang Tapi saya lebih suka kentang ya teman-teman Kentang yang anaknya kasihan Dimakan Oke okay, kita tambahkan terus Si kacang ijo, aktifkan kacang ijo. Oke, para kacang ijo kita aktifkan aja semua. Kacang hijau terus berjuang. Oh, dia atas harus dikasih kacang ijo. Oke. Oh, si kentang. Aktifkan kentang. Oke, mantep jiwa. Kita terus kacang ijo. Oke langsung aja ya. Di sini matahari kita ambilin lalu cang ijo aktif semua. Para cang ijo. Mudah-mudahan menginspirasi untuk strateginya ya. Di sini strateginya santai aja. Nanti ada yang lebih santai ya, ada. Strategi lebih jalar. Nanti ada lagi. Ya teman-teman. Di sini jangan lupa untuk menggunakan si kentang kecil. Diaktifkan Nanti tambah lagi. Kacang hijau oke, kacang hijau terus mengalirnya. Nah, ini bagusnya kalau misalkan kita pakai dua lainnya, dua baris yang matahari di sini. Strateginya, tapi santai aja ya, jangan panik kalau misalkan zombie masuk gitu. Santuy aja, kasih makan kacang aja kalau udah punya. Oke, kita terus lanjut tambah kacang lagi lupa kacang hijau lagi kacang hijau terus bertambah ya terus bertambah kacang hijau oke langsung kacang hijau para kacang hijau kalau oh, di sini stage pertama masih gampang-gampang ya teman-teman nanti ada yang lebih susah dan ada yang raksasa juga oke kita dapat sekop Oh, yang gambarnya matahari ternyata gini ya, dapatnya sekop. Oke, okay. oke, okay, kita main bowling dan kita akan dapat si ubi jalar. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, langsung kita ambilin ya. Jadi dipakai sekop. Pembelajarannya dulu ya. Waroro bagaimana waroro? Oke. Okay. Mau bowling. Oke. Okay. Oh, pakai si kentang. Oke. Okay. Oh, pakai tangan. Oke. Okay. Oh iya, kamu memang gila. Oke, okay, waroro. Cekidot. Oke, okay, di sini masih santuy aja ya teman-teman biar pada keluar dulu di sini yang penting kita mainnya santuy aja ya biar pada keluar dulu nih pada kentang gak usah panik juga teman-teman ya oke langsung aja lanjut di sini mana nih teman-temannya nih uh ada yang meledak jangan deh oke kita mulai oke langsung dua hit 3 tiga mantap Gak kena yang satu, oke. Dia biar dia masuk dulu aja. Tenang, main klaim PESU, jam Tenang aja ya, teman-teman. Santuy aja ya. Ini gak dapet, ini gak pada keluar nih, teman-temannya. Ini sayang banget kalau nggak di ini Oke ya, sedikit lagi nih ya. Harus udah keluarin. Oke, mantap. Langsung dua, double kill. Double kill lagi, oh tidak ternyata lewat. Oke, kita santuy aja ya. Sebentar lagi, main bowling. Oke, double hit. Waduh, oke, udah mulai keluar. Mulai pada keluar ya? Nggak kena. Sayang banget kalau nggak kena gitu tuh. Yo wes, bow dua, Oke okay, mantap Kita tenang aja ya Oke okay, semua udah pada keluar Bisa double hit Atau double kill Oke okay, sip double Wah ini udah full Keluarin satu oh. Double kill Double kill Langsung aja atas ah baru pada keluar bagus sip. ya keluar semua deh biar double hit atau triple deh mantap jadi mainnya santuy aja ya teman-teman ini strategi santuy dari Dimas Sensei oke udah mulai banyak cekidot oke double kill langsung, oke, okay. di sini langsung, boom, Dua oke okay, mantap, sip, dan yang di sini yang terakhir biar pada keluar dulu, semua kentang kita, kentang kecil, oke okay, di sini udah mulai banyak dan bisa siap-siap, langsung, boom, oke okay, mantap. Langsung aja, teman-teman. Kalau main play- play sejam, santai aja gini ya. <laughs> santai aja, masih banyak. Jadi, jangan membuang buang si kentang ya, teman-teman. Kita pakai kreatif aja, kreatif strategi santuy biasa aja. Check it Oke, okay. cuma tinggal satu lagi tuh, kan? Santai banget, kan, teman-teman? Masih full dan kita dapat si ubi jalar ya. Nah ini paling suka nih Sensei. Sama uji ubi jalar. Oh potato man, tapi Sensei lebih suka namanya Ubi ubi jalar. Oke ubi jalar. Oke langsung dan di sini ada zombie pelompat yang pakai tongkat. Oke kita langsung aja. Seperti biasa kan pakai si panon panonpoe atau matahari kita bikin dua baris oke okay. langsung aja di sini santoi toy toy dulu dah oh zombie udah ada tenang aja ya temen-temen bawa -temen. oh santoy aja kita ambil ambilin dulu si panon panonpoe biar banyak gitu ya kan. Oh gitu gitu ya Kalau misalkan kalian ngaktifin Terburu-buru penyerang misalkannya, Nanti zombienya juga Keluar pada penyerangnya gitu. Jadi kalian jangan dulu ngeluarin ini loh Para penyerangnya Makanya santuy aja mainnya Biar matahari kita banyak dulu Nah baru Gitu loh Oke Tenang aja ini Masih lama kita aktifin si panon point oke okay. eh apa tuh sepuluh erc oke deh gimana ente aja kita kasih makan dulu aja ya teman-teman jangan dulu biar lama aja gitu kita kan belum aktif semuanya di sini oh gitu jadi keluarnya juga sedikit sedikit si zombie nah ini strateginya santoi bukan udah dua lagi enak nah di sini barulah mengaktifkan si penyerang di si kacang ijo oke okay, teman-teman jangan lupa aktifkan kacang ijo di dalam barisan depan santai aja oke okay. para penyerang zombie udah mulai pada keluar ya teman-teman nah ini makanya kalau kalian ini santai aja, oke okay. sudah mulai, mantap. Oh di sini ada ini ya, kita tambahin di sini dan penyerang kita, oh, oke okay. mantap. Sebenarnya di zombie ini agak cepat ya, cuman kalau kita kasih ini Oh, tenang aja ya teman-teman pasti mati kok. Oh ada ini ada penyerang ternyata oke okay, kita tambahkan ini dulu aja. Oke okay, mati di atas tambahkan dulu ini. Jangan lupa oh ini kentang si kentang udah dapet. Oke okay, langsung aja di sini pasti kegigit sedikit gak apa apa dia mati kok ya mati gak mati ternyata ya udah pakai ini ternyata salah perkiraan oh wow oh, wow oh. tapi gak apa apa selama kita pakai dua baris lain ya teman teman kita aman kok santuy aja soalnya kenapa santuy karena produksi dari matahari kita udah banyak banget jadi kita bisa pakai bom juga teman teman Oke, okay, langsung diaktifkan aja para kacang hijau udah mulai menyerang di sini. Kita aktifkan terus. Oh, ini si kentang kecil. Oke, okay, si kentang. Langsung cekidot aja. Jangan lupa di sini. Ah. Eh, salah hampir aja. Mau jadi makhluk gitu sih. Oke, okay, kita langsung aja di sini untuk barisan depan. Biar si ubi jalar aja. Oke, okay, tambahkan lagi. Oke, okay, apakah ada penyerang di sini? Jangan lompat. Oh, di sini ada yang lompat. Kita pakai ini lagi, si kentang lagi. Oke, okay. oke, okay, langsung aja jadi tenang ya. Kalau misalkan produksi matahari kita banyak, jadi kita juga santai aja teman teman. Di sini oke, okay, langsung aja udah beres lagi ternyata dan kita dapat si es oke okay. si cang ijo es Es kacang ijo Es kacang ijo kita dapat si es kacang ijo oke okay, continue aja langsung dan di sini ada tanaman pemakan dan zombinya masih yang tadi ya teman-teman seperti biasa langsung aja keluarkan si panon point kartu panon point oke okay. Langsung kita aktifkan, langsung aja langsung diisi terus. Jangan dulu nyerangnya. Oh, di sini ada dua, dua part. Oke, okay, ada dua port, tenang aja. Oke, okay, satu lagi. Oke, okay, sip, dan kita aktifkan si ubi jalar. Oke, okay, ubi jalar hanya kau tumbuh. Oke okay, di sini seperti biasa kita bikin dua lain dulu. Jadi kita santai dulu. Ditambah lagi. Oke. Okay. Oke okay, tenang aja ya teman-teman. Oke. Okay. Sini bentar ya udah nanti aja. tuh gampang. Oke okay, kita kasih makanan dulu, lalu kasih ubi jalan oke okay. mantap langsung aja, mana? si banan oke, okay, di bawah udah ada, tenang aja satu lagi dong oke, okay, satu lagi, mantap oke, okay, sekarang mulai aktifkan para pembuat es Yes, yes. Oke okay, mantap, kita tambahkan biar makan dulu biar kenyang. Para penyerang es kita keluarkan di lambat. Mantap, oke okay. para penyerang es kita keluarkan. Lu langsung meledak, dedak, dedak, Oke okay, langsung jangan lupa untuk barisan ini kalau sensasi suka pakai yang es itu cuma satu baris doang ya teman-teman. Oke okay, di sini ada si zombie, kita kasih makan dulu kentang, kasih makan kentang dulu. Oke okay, udah pada aktif di sini, udah mulai pada aktif, langsung aja ya. Ini oke okay, penyerang kita udah mulai kita aktifin para kentangers dan kacang hijau mana sih kacang hijau oh ini kacang hijau waktunya kamu aktif oke okay. dan di sini kalau lebih dari sini sih bebas ya teman-teman kadang ditambahin kentang lagi kalau sensei tambah lagi oke okay. para kacang hijau ditambah lagi mudah-mudahan strateginya menginspirasi ya teman-teman strateginya santuy aja gitu Langsung aja Oke okay. di sini udah produksinya banyak Kita tambah lagi Terus-terusan tambah Oh ada dua part Yang belum dihidupin ya Santai aja Oke okay. Tambahin si kentang Kentang kecil Oh sensei ini harusnya walnut ya, Walnut itu kacang tapi saya lebih suka nyebutnya si kental oke okay. nah ini bagusnya si es ya jadi lambat karena ini membeku kena dingin langsung aja oke okay, part pertama keluar cekidot deh oh ada si ini pelari ya oh, pelari tambahin di jalan di depan Oke, okay, dia akan melewati Sumijala. Si Oke, okay, tambahkan kacang hijau lagi. Iya, santai sekali, saudara-saudara. Sudah -saudara. banyak banget ya, teman-teman. Gampang, Stake ini ya masih gampang lah. Oke, okay, strategi ini kita tambahin lagi, aktifkan si cang hijau. Lanjut terus maju Dan sini ada si kentang Kentang maju di depan Barisan depan buat jadi tumbal Oke okay, terus Kita lanjut terus Menyerang kita makin banyak Oke okay. Para canggih hijau mulai aktif Tinggal satu lagi Oke okay. Tinggal satu lagi Oke okay sudah lengkap di sini tinggal ini aja ya tinggal si kentang tinggal para kentangers di sini udah banyak banget matahari kita oke kita aktifkan lagi kentang biar di barisan depan para kentang kalian bisa lihat di sini untuk matahari terus terusan melaju jadi kalian bisa santai juga karena di sini dua baris Hih, langsung aja teman-teman. Nah di sini sebenarnya udah santai jadi ini juga, ya. tapi ya lumayan lah gitu buat pertahanan. Oke, okay, sebenarnya ini 600 sudah kebanyakannya udah bagus lah di sini. Oh kentang udah ada, kita aktifin si kentang. Ini udah banyak banget kita mataharinya, jadi santuy aja di sini. Udah santuy. Oke. Okay. Kalian tak akan bisa masuk ke dalam wilayahku karena aku sangat greget oke okay, di sini kita mulai ini. Wah, karena kita punya es Jadi lambat ya yang pakai tongkat ini kalau misalkan selesai ambilin mataharinya itu bisa sampai 1000 jadi tenang aja sampai full gitu Oke. Okay. Oke, okay, kita berhasil dan kita dapat si pelahap. Si pemakan manusia, pemakan zombie ini. Oke, okay, kita continue di sini ada keluar si ember. Dan di sini kita dapat si penembak dua. Oke okay deh. Oh, di sini paling suka ubi jalar si kentang. Lalu, penembak ini ini sebenarnya nggak terlalu kepake kalau selesai tapi buat ngeliatin kalian ya, buat konten juga. ya Langsung aja cekidot, cekidot dah. Seperti biasa, kita bikin dua lain dengan cara yang santuy, santuy lah zombie model. Ayolah, ayolah, jangan lupa diisi terus. Oke, okay, teman-teman iya hmm, satu aja ya teman-teman. Tambahin satu lagi. Tambahin si panonpo. Oke. Okay. Lalu kita aktifkan ubi jalar. Ubi jalar, ubi jalar. Oke, okay. kita aktifin terus semua para panonpo. Oke, okay, panon boy, kalian harus aktif. Di bawah udah ada lagi, jangan lupa dikasih makan kentang ya teman Oke, okay, aku aktifkan kentang di barisan depan. Oke, okay, dan ubi jalar. Jangan lupa kita aktifin dulu ini. Oke, okay, meledak. Oke, okay, mantap. Kita aktifin semuanya biar dua garis, oke. Okay. Oke. Okay. Si ubi jalar udah kuat ternyata. Oke, okay, kita tambahin satu lagi. Mantap, di sini biar pada makan dulu deh, biar kenyang. Kita tambahin lagi. Ubi jalar. Oh, tidak ubi jalar mati. Oh, ya. Yeah tambahin lagi, tambahin lagi. Tambahin lagi, tambahin lagi bij jalarnya. Tambahin lagi. Wah, wah, ternyata mereka pelahap yang mantap. Oh, ini lupa belum dikasih hadiah. Oh, ternyata kita udah kebanyakan ya, teman-teman. Kita seperti biasa, penyerang mulai ditambah di sini. jalar harus jadi dong. Dawat lebih bijalar. Ah, oke. Okay. Kita langsung aktifkan para penyerang kita, teman-teman. Oke, okay, ubi jalar langsung ada di sini di barisan depan. Oke, okay, barisan sini para es es cang ijo kita aktifin ya, teman-teman. Oke, okay, langsung para es cang ijo kita aktifin dulu. Di atas ada yang susah. Oke, okay, paling barisan di sini si pemakan zombie. Oke, okay, ini barisan. Ini makan aja karena emang kuat, ya, teman-teman. sini kita tambahin, jangan lupa biarin makan dulu biar kenyang. Kita di sini untuk barisan kedua, kita pakai si cang ijo. Oke, okay, cang ijo, jangan lupa menyerang. Oke, okay, kita aktifkan cang ijo, mantap, cang ijo ya gini ya jadi fungsinya memakannya cuman agak lama ini ngunyahnya makanya lama ya teman-teman oke lalu di sini kita aktifkan tentang lagi ikan kacang hijau lagi kacang hijau mana lagi ayo oke kita aktifin kacang hijau lagi penyerang kacang hijau biar banyak deh seperti biasa dan di barisan depan kita aktifkan si pemakan zombie. Para Zombayers. Biar kenyang dah. Lalu di sini diaktifkan lagi si cang ijo. Di sini diaktifkan buat si kentang. Kentang kecil, anaknya masih anak-anak. Oke, langsung diaktifin aja ya teman Ya, dan di sini cuman satu ini ya satu gelombang doang, dikurang geret batas, ya, satu gelombang di sini para pemakan biar aktif, di sini oke, okay. sini kuat sekali, uh. makan langsung maju, Tinggal satu lagi para pemakan, nih. oh si Kentang udah maju, oke okay, langsung aja dimakan dan kita dapat sih Cang Ijo double kill. Oke, okay, double hit. Cang Ijo double hit. Oke. Okay, dua tembakan dan di sini langsung kita ke level 9 dan di level 9 ada siapa? Oh, semua udah muncul. Sini ada penyerang berdua. Oke, okay, ini eh salah-salah. Lebih suka si ubi jalar, kentang lalu si ini si panonpoe, Chang ijo, Chang eh cang ijo, Chang ijo lagi. Lalu di sini ada bom. Oke, okay, mungkin eh harusnya pakai yang S ya. Oke. Okay. Cekidot. Seperti biasa, kita bikin-bikin dulu. Ya, teman-teman, kita bikin-bikin dulu. Strategi santuy untuk Babak pertama ini benar-benar santuy. Oke, okay, teman-teman, santuy aja kita bikin empat dulu aja, seperti biasa. Oke, okay. mungkin biar agak lama ya, teman-teman. Si zombie-nya biar nggak nyerang. Nanti ini aja, tambahin lagi 5 mantap. Oke, okay, kita tambahin lagi aja, biar maju aja terus. Ayo zombie, eh, hampir aja. Polisi cop. Oh, atas sudah keluar. Oke, okay, yang ini kita kasih makan, yang ini kita kasih ini ya. Kita kasih makan dulu aja. Oke, okay. belum beres. Ininya belum beres penyerangnya ya. Oke okay, ini biar makan dulu aja biar kenyang. Oke okay, mana lagi? Oh ini kita pakai dulu deh, karena sini belum aktif ya, kasihan Ya udah, kita mulai santuy aja biar lambat makannya. Kita mulai biar kenyang deh. Oke okay, mantap. Mulai melakukan penyerangan ini udah dua life semuanya ya. dia yes, seperti biasa, lain di sini untuk si para es ya. Para tukang es, cang hijau es. Oke, ini kentang udah ada, kita simpan di sini aja. Oke. Langsung para es. Kita keluarkan si es. Oh, sudah ada di situ. Kita aktifkan ini dulu. Oke, okay. biar loncat dulu. Tambahin. Biar lambat. Iya, mantap sekali. Di sini. Langsung aja. Jangan dulu dipakai. Kita pakai yang double. Oke. Okay. Kita langsung dulu. Oke yang double. Oke langsung. Di sini kita santai aja ya teman-teman. Jangan lupa aktifin si kacang karena kita udah dua line, udah banyak banget produksi dari Si simpanan koenya matahari. Kita langsung tambah-tambah untuk barisan di sini seperti biasa. Barisan si cang ijo, cang ijonya yang double ini. Bapak double, jangan lupa ditambahin. Terus kita tambah, oke. Okay. Para cang ijo udah aktif ya teman-teman. Nah, di sini, oke, okay. udah ada ini. Si Kentang mantap. Dan di sini kita pakai botol sana depan biar loncat. Langsung aja di sini. Ya, teman-teman, oke okay. di sini masih dan di sini udah masuk ke gelombang satu lagi oh ini udah kebanyakan ah jangan dulu di ini oke okay, mantep di ini dulu langsung para cang ijo kita aktifin oke okay, kita tambah langsung ini cari nggak kepake ya teman-teman maaf soalnya itu buat ini aja buat darurat kalau misalnya udah masuk buat cuma buat darurat doang tapi jarang sih karena kan kita udah punya si kentang kental Jadi santai gitu oke kita tambahin terus si kacang si kentang ya si kentangnya kita tambahin terus di sini langsung iya produksinya kita makin banyak Jangan lupa, kita tambahin di sini biar lancar. Oke, mantap sempurna. Tinggal para penembak di sini, para Chang Ijo yang double hit. Chang Ijo, oke. Chang Ijo di sini sebenarnya udah opay banget, ya teman-teman, karena ini yang double hit, yang ininya Oke, Chang Ijo aktif terus. Sesak masuknya juga ini. oke. Kita aktifin langsung si kentang di bagian depan, dan jangan lupa ini kentang tuh agak lama doang. Ini ininya ya? Oke, di sini ada ini langsung penyerang aja. Oke, langsung mati langsung. Di sini tambahin dulu, jangan lupa. Uh. tambahin terus. Oke, ini lambat banget, udah jadi lambat. Oke. Mantap ini udah OP banget. Udah luar biasa. Tapi ini belum masuk ke gelombang ya, teman-teman. Oke. langsung kita ini. Dan di sini gelombang terakhir. Di sini kita udah bisa santuy sebenarnya, teman-teman b pengen satu lagi itu sayang banget gitu loh mana mana nah ini sip udah nah sempurna eh yang bawah belum saya waduh sayang banget kirain udah tinggal dua lagi ayolah dua lagi oke okay. Nah, op waduh. lumayan rekaman oke okay, di sini ada tulisan Oke okay, nanti di subtitle Indonesia ya teman-teman. Oke, okay. itu. Oke, okay. dan di sini level 10 itu ada yang terakhir ya kita dapat jamur malam yang gratisan. Oke okay, di sini lebih banyak ternyata saudara-saudara. Oh -saudara. uh, di sini kita langsung aja ya. Ah lebih enak di sini nih. Oke okay, kita santuy. Oke, okay, mulai pasang-pasang. yang lebih enak ya kalau misalkan udah disediain ini. Oke. Okay. Seperti biasa, si kentang itu di sini ya, teman-teman. Oke, okay, udah pada muncul. Harusnya di sini barisan ini ya. Salah ya udahlah, apa-apalah. Oke, okay, barisan atas. Barisan bawah. Sudah. Ya. Desensi belum ada Kita tambahin kentang Si kentang Oke okay, udah ada cherry Aduh gila ini kesemutan kaki <laughs> Aduh kesemutan kaki Gue sini harus tambahin Oke okay, Lagi Yang kurang Ini dulu aja di sini barisan kacang hijau Oke okay, di belakang barisan CS ini lupa cs 1. Oh, udah deh nanti aja. Oke okay, ya teman-teman. Di sini udah mulai barisan kacang hijau langsung aja. Langsung aja di sini. Oh, barisan kentang oke. Okay. Di sini pokoknya penyerang. Nah, udah pakai garisnya. Ininya ini pada stake terakhir. Langsung aja ya teman-teman. Langsung di sini, para penyerang Ini udah banyak banget bom. Kalau bom sih, disimpannya lebih bagus. Nah, di sini ya. warisan depan, aduh gatel hidung. Oke, okay, di sini udah ada penyerang. Oke, okay, dilacak. Tuh, saudara-saudara, terlalu op di sini. Oh, ada S yang belum punya S oh di sini belum punya S oh, wah, langsung attack aku ya, aktifkan kacang hijau oke mantap di sini masih belum selesai dan masih banyak zombie zombie oke aktifkan ketang aduh gelap Kesemutan <laughs> aduh aduh aduh aduh ada si S ternyata Oke okay deh, nggak apa-apa. Kita aktifin si ubi jalar. kalian. ini para kentangers, kentangers di sini aja. Ini di sini aja udah di barisan depan, di sini buat penyerang semua. Kalau penyerang. Oke, okay, langsung ini ubi, kentang, kentang di sini aja udahlah. Udah terlalu OP. Di sini para op -ers. op -ers, ayolah. tanglos, tanglos di mana? Di sini. Oke, di sini tiga lapis. Ratusan. Oke, langsung ya. Meledak. Nah, aktifin lagi se si kacang hijau, para kacang hijau aktifkan kacang hijau. Mana oh, CS? Si Oke, CS di sini. Oke, langsung lompat ke nih. Ceri kasihan banget ya? kepalanya. buat darurat bekas ketebaknya. Oke kita aktifin di sini aja. Yes, di sini udah tenang banget ya temen teman Satu ya. Dan di sini ada kursi tempat. Ini sayang banget kalau tadi ini Oke, di sini penembaknya udah ada yuk kita ganti aja nih. Sayang banget kalau nggak kepake gitu loh. Satu ya kita usah lah. Kaya ditumbal gitu, Jadi tumbal aja lah. Tumpal. oke yang satu ini jadi ganti jadi S tentangers di depan tentangers yang satu kita yang dua mana yang satu ini dua. oke mantap Makanan yang satu disini ternyata ada yang satu kita ganti yang double hit udah terlalu OP mana lagi? jadi tumbal aja lah udah. jadi tumbal aja, aja dah, tumbal. Ya tumbal tumbal ya yang satu jadi tumbal aja, para simbolos. Nah, terlalu OP, OP, OP OP. OP. Nah. Huh. Oke, okay, kita tambahin alah nah jadi yang tombal aja lah. Kita ini udah terlalu santuy. Kopinya udah susah oh, Kita sampai aja deh. Kum kum kum. Raja minyaknya udah kesusahan. Sate terakhir ini gampang ya, teman-teman. Sate santuy, oke. Okay dan kita dapat jamur malam oke okay, mantap oke okay, mantap dan di sini kita masuk ke naik oke okay, mungkin segitu aja ya teman-teman untuk plan versus zombie yang siang hari ini ya yang day yang tadi dan sekarang nanti dilanjut untuk ke naik ya teman-teman kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, ini buat nemenin kalian aja asik-asikan, ya nemenin tidur juga atau misalkan yang belum main atau yang udah main atau udah yang pro, makasih yang udah nonton ya. Terima kasih untuk semuanya, jangan lupa subscribe, thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini, jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya, silahkan subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video.